agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Setelah lama tak mendengar kabar beritanya, belum lama ini diberitakan RH450 kembali di uji coba. Bukan uji coba peluncuran, melainkan RH450 kembali di uji statis oleh Balitbang Kemenhan dengan PT Dahana dan BRIN. Kegiatan uji statis berlangsung di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, Garut, Kamis 20 Oktober 2022. Kegiatan uji statis ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat konsistensi, hasil penelitian, dan pengembangan roket pertahanan, di mana hal tersebut merupakan komitmen bersama PT. Dahana, Batrid, Bank, Kemenhan, dan BRIN. Uji Statis juga dapat menjadi wadah pembentukan kualitas dan kuantitas personel dengan meningkatkan kemampuan teknologi roket, material, serta sumber daya lainnya. Selain itu, Uji Statis ini akan memberikan data performa dan karakteristik erahan 450 yang akan digunakan sebagai pijakan bagi pengembangan ke tahap berikutnya. Dari proses uji statis terakhir, data menunjukkan adanya peningkatan performa dan karakteristik dari uji statis yang dilaksanakan pada tahun lalu. Direktur Teknologi dan PT. Dahana mengharapkan agar Indonesia dapat segera merealisasikan kebutuhan nasional akan roket Erhan 450 demi mewujudkannya kemandirian alutsista nasional. Roket Erhan 450 ini Memiliki daya jangkauan 100 km, masih akan terus ditingkatkan karakteristik dan strukturnya. Mulai dari motor pendorong roket, bahan bakar, dan lainnya. Penyempurnaan desain ditujukan untuk mendapatkan rancangan motor roket yang diharapkan. Sedangkan penyempurnaan struktur dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan roket. Penyempurnaan struktur yang dilakukan dengan mempertebal kerapi dan nozzle. Penurunan laju pembakaran bahan bakar dan optimasi isian semburan api yang digunakan pada pemantik berdasarkan keterangan resmi dari halaman resmi lembaga penerbangan dan antariksa nasional. Materi dalam kegiatan ini meliputi pembahasan tentang pengujian propelan dan strukturnya dengan radiografi atau sinar E. Pengujian struktur propelan dilakukan dengan cara penyinaran dengan sinar berenergi tinggi atau sinar X atau sinar gamma. Sinar ini dapat menembus benda uji dan membentuk bayangan pada film radiografi. Selain itu, dibahas juga perencanaan kegiatan uji statis serta pengerjaan di laboratorium untuk pengetesan setelah proses dekoring atau pengetesan kekerasan. Perekayasa Alimadiyah, Pusat Riset Teknologi Roket, Wiwi Utami Dewi mengungkapkan, hasil uji statis untuk roket standar MX-100 telah dilakukan sebanyak 9 kali. Hasilnya menunjukkan bahwa desain baru tersebut bekerja dengan baik. Oleh karena itu, pengujian para roket standar sudah berhasil, maka saat ini perisik Pusat Riset Teknologi Rocket Brain sedang membuat prototipe roket Erhan 450 skala asli dengan diameter motor roket 450 mm, panjang motor 4.200 mm. Diharapkan kolaborasi riset ini dapat memajukan kemandirian teknologi penerbangan dan antariksa, khususnya di bidang roket. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait kemampuan roket Erhan 450 buatan Indonesia